assalamualaikum sobat aski berkah techno. semoga dalam keadaan sehat handphone kamu lemot karena aplikasi wa sudah penuh gimana cara tipsnya Cepat harus menghapus seluruh chat langsung disimak aja ya bagaimana caranya langkah pertama buka aplikasi wa ya setelah kita kebuka ada titik tiga ya di kanan pojok atas kita pilih setelan setelah itu kita masuk ke penyimpanan dan data ya kita klik setelah itu kita cari penggunaan jaringan nah kita pilih yang bawah tuh style ulang statistik kita setel sekarang ya nah kosong baik setelah itu dilihat ya kita coba nah berhasil semoga bermanfaat selamat mencoba